serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar bahagia, kabar terbaru vitamin bahagia dari Leslar tentunya. Menemani santai siang kalian saat ini, bagaimana akan memberikan informasi terbaru nih persahabat ya sebelumnya, kita mendapatkan info yang sangat membahagiakan sekali untuk warga Konoha. Langsung info dari Sofi persahabat ya, diunggah kembali info ini, oleh aku Leslar Anus Kersik Disimak baik-baik info Yang membahagiakan warga Konoha Siap-siap nih untuk shopee Big Ramadhan Cell TV Show Catat tanggalnya ya Senin tanggal 25 April 2022 Pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Live di Sofi Live RCTI, SCTV, Indosiar Dan Youtube Sofi Indonesia Dimeriakan NCT Dream, Al dan Andin, Lesti dan Bilar, Atta dan Aurel, serta Raffi dan Nagita Kamu juga bisa mainkan goyang Sofi C.O.D. dan menangkan Grand Prize Honda HR-V Jangan kelewatan flash sale serba seribu dan diskon brand ternama Wow, persahabat, kita mendapatkan info yang membahagiakan sekali Karena Leslar, Lesti dan Bilar ini akan tampil tanggal 25 April dalam acara Sofi jam 19.00 waktu Indonesia Barat dicatat persahabat tanggal dan jamnya tanggal 25 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat disiarkan secara langsung di 3 televisi nasional ada RCTI, SCTV Indosiar dan ada juga di Youtube Sofi Indonesia, jangan terlewatkan karena Bunda Lesti dan Papa Bilar akan memberikan kejutan bahagia lewat acara Sofi Dan selanjutnya vitamin bahagia juga kita dapatkan siang hari ini Alhamdulillah persahabat ya kita mendapatkan vitamin dari Baby L Wah wow, Baby L lagi bareng Rayanza ya Saat ini Abang L lagi main ke rumahnya Rayanza Tepatnya di rumah Andara tempat Nagita Slavina dan Rafi Ahmad Masya Allah nih persahabat ya Bakal ada kejutan lagi Hari ini yang akan diberikan oleh Bunda Lesti dan Papa Rizky Bilar Info ini kita dapatkan juga dari aku Lesti Bilar tim Ada kalimat caption yang dituliskan Sekarang gedenya udah sama Masya Allah dua embul Kita lihat persahabat ya Memang nih Kelihatan ya Abang El Sudah sama dengan Rayanza Masya Allah, sehat selalu ya Untuk Rayanza dan Abang El mudah-mudahan Selalu diberikan kesehatan Selalu diberikan kebahagiaan Dan menjadi kebanggaan kedua orang tua Masya Allah Depan ini pun tentu banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan salah satunya Dari akun rita.unida Abang tahu banget kamera katanya tuh Memang abang L ini udah pinter banget ya Sudah tahu kamera Langsung dilihat Masya Allah Nah kita lihat juga persahabat Ada kejutan dan cidukan vitamin siang hari ini Bunda Lesi Kejora Ini lagi buat konten masak dengan Mama Gigi persahabat ya Ini kejutan juga untuk warga Konoha Siap-siap Tentunya disuguhkan vitamin bahagia lewat konten masak dari Bunda Lesti dan Mama Gita Slavina Yuk sama-sama support dan doakan nih mudah-mudahan Idolah kesayangan kita hari ini diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran apapun yang dilakukan Amin Ya Robbal alamin Pasti ditunggu banget ya konten masak dari Bunda Lesti dan Mama Gigi, kita masih menunggu juga kejutan lain dan cendokan vitamin terbaru berikutnya di siang hari ini. Tetap stay tune dan pantengin channel ini terus, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian, para sahabat, mengenai informasi tersebut? Silakan berkomentar, bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.